oke teman teman semuanya kita buka aplikasi sketchup ya ya. saya akan tunjukkan ya kepada anda cara memotong ya memotong uh, detail go atau genteng lah terserah anda ya uh, sebelum saya uh, buat tutorial tersebut saya akan mengubah settingan style saya menggunakan sketchup 2021 ya anda bisa menggunakan SketchUp 2013, 2015, atau Anda ya bahkan SketchUp yang pertama juga enggak apa Tidak ada masalah yang bisa mendalapkan teknik ini. Dan ini kita lihat ya, rice dulu. Saya pilih itu rectangle, saya menonkan makan error pada keyboard jalannya ya. ini. Kita akan buat ya dinding sederhana ya. yang tinggi kita utamakan Uh, cara memotong ya detail genteng atau detil volume nah uh, disini udah buat pintar rekan dan saya taruh disini 5000 uh, mm ya saya menggunakan mm terus saya tekan titik dua koma ya terus uh, taruh aja 6000 Meter oke, segitu aja. Dan saya akan extrude, tekan P ya. Saya taruh ya, tiga hmm, meter aja ya. tadi di pada tubuh sini, tempat saya membuat memasang atap ya. Nanti saya menggunakan atap membuat atap sederhana aja di sini. Oke, saya kontrol. Kita tes, tekan key ya di sini ya. Ya, tekan Ctrl, kita hapus ya, supaya lebih bervariasi ya, bentuk atap yang kita buat. Oke, okay. itu aja ya kita auto saya aja dulu. Oke, oke, okay. okay, kita utama, kita ambil contoh depan ya. Intinya, saya tidak mengutamakan dalam pembuatan dinding di sini. Saya fokus ke atap di sini ya. Ya, saya akan membuat atap dan... Saya pilih tower temperature maksudnya, rata roy idealnya sih, kemiringannya 35 derajat ya. Oke, okay. saya buat garis. Oh ya, yeah. kita tekan t dulu Di sini kita buat ketebalan ya. Okay. Ketebalan saya taruh 200 aja ya. Oke, okay. tinggal titik tengah di sini, Oke, okay. tutup, dan 1 meter ya dari dinding ya sekitar 1 meter Oke. Okay. Di sini saya buat garis ya garis lurus. Nah, ini ya. Artinya itu udah 90 derajat ya kalau warna kuning ya. Oke. Okay. Kita tutup. Oke, ya Oke, seperti itu. Nah, lalu kita tutup permukaannya. Kita buat kita rectangle lagi R ke okay, delete kan I oke okay. kita selek permukaan lalu ke om ya ya lalu kita hide area ini agar kita memudahkan kita dalam mendelat ya area yang rusak pada dalam dalam atap limas ini kita delete I delete Supaya rapi, terlihat ya, jadi lihat area yang nah area dalam yang tidak kita butuhkan. Maksudnya, lalu kita kan high g. Nah, ini untuk atap ya. Ya, kita klik tiga kali aja ya, Saya akan membuat atap uh, golf, jenis bokap, gua ya. Oke okay, di sini tekan R okay. untuk munculkan berita tanggul oke okay. langkah di atas. Hmm, saya tidak terlalu, aneh ya. Mungkin anda bisa meniru aja ya cara memotongnya Mungkin ukurannya tidak tidak sesuai lapangan ya. Okay. Kalau, kalau anda masukkan ukuranasi juga boleh. Tapi ya. saya di sini saya bebas aja ya ukurannya berapa. Oke. Okay. Dan setelah itu, saya oke. Okay. Ini gambaran section uh, dari atap uh, nya Saya pilih run direction untuk mirror, ya. Ya, oke, okay, disitu kita delete dari direct sini. Oke, okay. ini kita kontrol select ya. Nol kontrol seleger sini ya, yeah. kontrol move ya yeah. klik ketik ke uh, uh, 77 yang terkeh okay. uh, Oke okay. uh, udah lebih ya kita delete, okay, delete. ini teman-teman ya, semuanya Anda tidak lo menggunakan subscribe atau menggunakan membuat kubus dulu ya dalam motong sudut membentuk um, sudut atap limas di sini dan saya di sini saya klik tiga kali bukan klik dua kali maksudnya my group oke okay. lalu ini klik tiga kali delete oke okay. terus so, saya double click masuk di group lalu saya ambil tarik kayak garis di sini kalau oh, pada titik tengah ya ya lalu saya selesai dari situ lalu saya volume di area sini Oke sudah terbentuk ya Oke kita hide hide ini kita dua klik masuk ke grup atap limas ya kita select area sini lalu control naik atas lurus Oke ya jadi ini ya lalu escape dari group okay. kita uh, unhide yang tadi kita hide ya last okay. ini kita explode ya dari sini ya ya yeah. lalu kita shift tahan lalu double click nah, ya yeah. kemudian kita group lagi dari sini itu ya lalu yang tujuan kita cara memotong ya sudut-sudut ini ya sudut ini sudut, -sudut ini ya nah, jadi cara memotongnya simpel teman-teman Oke kita uh, klik satu kali ya, lihat ya kita hapus pengukuran ini. Hingga yang tersisa garis pinggirnya aja ya. Ini saya klik garis ini tiga kali lalu saya pilih view toolbar pilih sandbox. Oke udah lalu saya pilih tool track ya saya klik area atau growth volume nya ya sudah selesai ya. oke dan ini juga sudah tidak kita perlukan ya ini delete oke. nah cara memotongnya ambil tempat atas oke kebutuhan kamera perol Jackson double klik ya lalu set dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini ya, ya seperti itu tapi tidak usah ditumpukan sampai ujung sini ya setengahnya aja setengah ini aja ada micro kanan micro kemudian oke okay. nah ini ada delete aja ini ada delete aja let. nah sekarang kita damage yang ini teman-teman delete ya gampang kan cara memotongnya kan ya ini juga anda klik kanan ya kiri atas kanan bawah ya seperti ini Micro, delete oke okay. cukup mudah kan teman-teman semuanya nah gitu juga ya area sini teman-teman klik dari kiri atas kanan bawah seperti ini ya terus micro delete, ini juga di delete, nah, simple kan caranya simple kan, ini juga di delete, nah ini juga dari dari atas kiri atas kanan bawah, terus micro, terus delete, oke, okay. delete, nah. oke, okay. tinggal kita nolokan lagi perspektif okay. ya simpul kan cara memotongnya akan ini merupakan ya salah satu solusi yang saya berikan ya supaya tahu anda lebih simpel mudah menggunakan cara ini ya, itu aja sih tutorialnya saya Oh ya di area yang sini belum kita lihat ya belum kita potong cara memotongnya juga seperti tadi uh, ambil tampak atas kamera cara projection double-click double-click lalu kita delete dari sini oke okay. ya seperti itu ya ya lihat aja ya seperti itu udah normal kan oke okay, teman-teman semuanya ya ya itu aja tutorial dari saya teman-temannya semuanya semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh